Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Deddy Zetiro, official. Dalam video ini, saya akan membahas ataupun mengulas, ataupun bercerita kepada para penonton tentang salah satu kegiatan ataupun tradisi yang masih kental dan berada di Desa Gunung Bungsu adalah tentang... Ziarah kubur Ziarah kubur dilaksanakan di bulan Syawal, yakni di Hari Raya Idul Fitri, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian, setelah itu, masyarakat ataupun jamaah langsung menuju tempat pemakan umum di Desa Gunung Bungsu dan mengunjungi keluarga mereka dan membaca surat yasin tahlil tahmid berserta doa secara berjamaah. awal mulanya kegiatan ini berawal dari ada beberapa keluarga yang setelah melaksanakan surat raya pergi menziarahi kubur uh, keluarga mereka dan melihat itu beberapa penggiat dari desa Gunung Bungsu berpikir bagaimana kalau seandainya kegiatan ini dibikin secara berjamaah dan banyak sekali manfaatnya akan muncul ketika terlaksana kegiatan ini nanti maka dari itu di tahun kedepannya diarahkanlah masyarakat ataupun jamaah setelah melaksanakan sholat fit, idul fitri untuk sama-sama menuju ke tempat pemakahan makmum dengan kegiatan yang pertama adalah melihat ataupun mengunjungi saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita dan kemudian melaksanakan pembacaan surat yasin tahlil tahmi beserta doa secara berjamaah karena mungkin memang sebelumnya ada beberapa pengunjung penziarah yang diantaranya mereka mampu dan tidak berani untuk membaca surat yasin secara berjamaah nah bagaimana kegiatan ziarah kubur yang ada di gunung musuh ini selamat menaksikan. di tempat kemakmakan umum minta izin ini. Semoga kegiatan kita ini hanyanya apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin kita Kemudian, salam salam, selamu, kita alam, ya Kemudian salam-salam selawat kepada seluruh alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا رجل الله خير وأتوق <تصفيق> إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه وأفعهه وأغني مثلي وأزوجه وأعد بيتي بسم الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرحيم يا حسين و القرآن العظيم إنك يَا رَبِّ لَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُثْنَيَيْنِ فَتَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إن إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰكِ وَمَا أُنْزِلَ Masa nakum ini uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. أَطَلَّ الْفَجْرُ رَحْمَنَ الَّذِي مِنْ الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر da ila da ila sekarang kami merasakan bertampang besar Dari mereka Kita tidak huli mereka hidup Kami selalu mereka kali kami Kami kali minta pertolongan kami kali sekolah Ya Allah, biarlah kami berdoa. Ya Allah, biarlah kami Ya kami yang Allah dengan segera tenaga mereka berjuang membesarkan kami, ibu kami, mereka kami doakan ya Ketika kami sakit ibu kami berdoa ya Allah, saya yang merasakan sakit begitu saya ya kepada ya kami, ayat yang Allah, tidak tahu panas, tidak tahu hujan siang malam mereka bekerja, mencari uang kami mengasih, kami makan, ya Allah. demi kami sekolah ya Allah. hari ini kami bisa mengaji, Demikian tadi kegiatan yang telah dilakukan dalam kegiatan sejarah kubur. Semoga apa yang bisa kami tampilkan ini menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang sedang menonton video ini karena banyak sekali manfaatnya momen di bulan syawal saling memaaf memaafkan di Jarak kubur ini salah satu juga ajang untuk saling maaf memaafkan karena ramai sekali saudara-saudara kita yang berziarah di tempat pemakaman umum di Israel Maksud dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijriah Minal faizin, Mohon maaf lahir dan batin Dan juga bagi yang telah menonton video ini Dan merasa manfaat silakan untuk Subscribe channel ini Mengaktifkan tanda lonceng Agar Tidak ketinggalan Video-video terbaru kami Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh